wisata gratis guys di pinggiran kota Jakarta di pantai indah Kapuk di sini benar-benar gratis tidak dipungut biaya ya ada yang mau refreshing atau sekedar mengisi hiburan datang ke sini aja guys lokasi sangat strategis. Parkiran motor ada, parkiran mobil ada, gratis, tidak dipungut biaya. Barangkali ada yang hobi mancing, hobi jaring, atau jala ikan, datang aja ke sini, guys. Ini adem banget, anginnya silir-silir, bisa istirahat apalagi kalau bawa tiker oh, bisa tiduran di sini mah juga banyak yang jualan kopi Kopi maupun jajan di sini tersedia, guys. Pakai motor. Ini yang jualan jajan, guys, maupun kopi, pop mie, indomie dan lain-lain. Banyak yang pada ngadem di sini, guys. Ibu-ibu maupun anak-anak pada ngademnya di sini, guys. Karena anginnya sepoi-sepoi, enak buat istirahat. Selamat siang, guys. Di sini lokasinya sangat strategis. Banyak orang pada nyari ikan di empang ini. No, si adek aki banyak hasilnya. Ini ada udang, ada ikan. Oh, ikannya banyak, guys. Banyakan udang yang masih kecil-kecil. ini -kecil. no. udangnya nih. No, udangnya no kecil-kecil banget. kecil-kecil pada dibuang-buang kasian loh uh, banyak ya yes. ini dapatnya sekali nyerok banyak nih guys padahal pakai serokan doang nggak pakai jaring maupun jala pakai serokan guys dapatnya segini guys sekali serok guys dibayangin kalau 10 kali nyerok dapat 10 kali ini guys Wah, masih pada hidup semua banyak uman banyak aduh apur ngajol gabus loncat Ya ini bao nhiêu berapa nhiêu đó kita belum ini yang dia orang apa udah nyerok oh, karung Kok. ngopi guys jangan lupa ngopi guys jangan lupa subscribe share like dan komen dan Nyalakan tombol loncengnya ya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih telah menonton video kami dan sukses selalu buat saudaraku semua tercinta